13 Kebiasaan Sehari-Hari Yang Membuatmu Semakin Cerdas Banyak individu yang berpikir bahwa menjadi cerdas berarti seseorang mendapatkan nilai yang bagus di sekolah atau memiliki gelar akademik yang tinggi. Tetapi, sebenarnya, arti dari kecerdasan yang sesungguhnya adalah memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan membuat keputusan yang dapat menguntungkan dirimu. Tingkat kecerdasan seseorang tidak hanya diukur dari kemampuannya untuk mengingat informasi atau menguraikan fakta, namun, memahami bagaimana dunia ini bekerja dan mengetahui bagaimana cara untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan juga merupakan tolak ukur kecerdasan. Perlu diingat bahwa kamu tidak harus terlahir jenius atau menghabiskan waktu berjam-jam lamanya di perpustakaan untuk menjadi lebih cerdas. Terlepas dari usia atau tingkat pendidikanmu, kamu bisa menjadi lebih cerdas dengan mengikuti beberapa kebiasaan-kebiasaan sederhana berikut ini. Nomor satu jika kamu tidak tahu, bertanyalah. Jangan hanya berasumsi. Kebiasaan yang satu ini berlaku untuk setiap aspek kehidupanmu, dimulai dari caramu menerima informasi yang baru hingga bagaimana pendekatanmu dalam membangun hubungan interpersonal. Banyak orang di dunia ini yang cenderung menelan mentah-mentah informasi yang mereka terima. Mereka tidak mempertanyakan hal-hal dan hanya berasumsi bahwa setiap fakta yang disajikan di media-media atau sumber-sumber yang mereka percaya itu sudah pasti mutlak kebenarannya. Sayangnya, melakukan hal tersebut dapat menyebabkanmu untuk keliru mengambil keputusan, karena kamu berpotensi kehilangan informasi yang dapat membantumu untuk membuat pilihan yang lebih baik. Jadi, janganlah berasumsi kalau sesuatu itu sudah pasti valid kebenarannya hanya karena seseorang memberitahunya kepadamu. Ingatlah untuk selalu menyaring dan mengklarifikasi setiap informasi yang kamu terima, sebelum mengambil tindakan atau membuat keputusan. Nomor 2. Bacalah sesuatu yang biasanya tidak kamu baca. Membaca adalah cara yang paling bagus untuk memperluas pengetahuan serta kosa katamu dan jika kamu ingin menjadi lebih cerdas, maka kamu harus membaca setiap hari. Kamu juga harus mempertimbangkan untuk membaca sesuatu yang berbeda meskipun bacaan tersebut bertentangan dengan sudut pandangmu sendiri. Entah itu artikel, buku, atau situs di internet, membaca sesuatu yang biasanya tidak kamu baca dapat menyebabkan pikiranmu menjadi terbuka karena kamu akan dipaksa untuk mempertimbangkan perspektif yang lain. Hal ini tentunya dapat membantumu untuk memperluas wawasan dan mengembangkan ide-ide baru. Nomor 4. Beranikan dirimu untuk menjadi terbuka dengan dunia di sekitarmu. Orang cerdas memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, dan mereka selalu penasaran terhadap segala sesuatu. Mereka berani berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda dan suka membuka diri mereka ke berbagai kultur, tempat, serta sudut pandang orang lain sesering mungkin. Melakukan hal ini adalah cara yang bagus untuk membuat otakmu bekerja dan mengasah kemampuan berpikir. Kamu mungkin tidak selalu setuju dengan semua yang kamu lihat atau dengar. Tetapi, jika kamu tetap berpikiran terbuka, itu akan memperluas pemahamanmu tentang dunia di sekitarmu. Nomor 5. Pelajari sesuatu yang baru setiap hari. Mempelajari sesuatu yang baru setiap hari dapat memiliki dampak yang positif terhadap otakmu. Kamu bisa menambah ilmu pengetahuan dengan cara menonton video edukasi, mendengarkan podcast, mencari informasi di internet, atau banyak membaca buku dan artikel yang dapat mengasah pikiranmu. Pokoknya, meskipun hanya sebentar saja, kamu harus meluangkan waktu setiap hari dan melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat memperluas wawasanmu. Nomor enam, terapkan ilmu pengetahuan yang telah kamu pelajari. Ketika kamu mempelajari sesuatu yang baru, janganlah menyianyakannya. Jika kamu tidak menerapkan apa yang telah kamu pelajari, maka ilmu yang kamu dapatkan tidak akan berguna sama sekali. Ingatlah untuk selalu mengaplikasikan segala sesuatu yang kamu pelajari dan pastikan kalau hal tersebut bisa mengubah hidupmu menjadi lebih baik. Baik itu mempelajari tentang psikologi, tips dan trik, atau apapun itu, kalau kamu meluangkan waktu untuk mendalami sesuatu, jangan pernah lupa untuk mempraktekkannya. Nomor 7. Pikirkan cara baru untuk melakukan sesuatu. Kebiasaan lainnya yang dapat kamu terapkan untuk mengasah otakmu adalah dengan melihat hal-hal yang kamu lakukan setiap hari dan memikirkan cara yang berbeda untuk melakukannya. Menemukan cara baru untuk melakukan sesuatu akan menghilangkan kejenuhan dan membantu otakmu agar tetap tajam dan fokus, serta membuat hidupmu lebih menarik dan menyenangkan. Kamu juga dapat menggunakan kebiasaan yang satu ini untuk menemukan trik yang lebih baik dan efisien dalam melakukan sesuatu yang sering kamu lakukan, misalnya seperti melipat pakaian. Nomor 8. Mainkan game yang membuatmu berpikir. Untuk menjaga otakmu agar tetap sehat dan aktif, kamu harus terlibat di dalam aktivitas-aktivitas yang mengharuskanmu untuk berpikir. Game-game seperti puzzle, catur, teka-teki silang, dan permainan kartu adalah pilihan yang bagus untuk mengasah kemampuan berpikirmu. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa bermain game yang berbasis strategi dapat membantu meningkatkan fungsi memori otak karena tipe permainan-permainan tersebut menuntutmu untuk berpikir secara spontan. Melatih otakmu dengan proses berpikir seperti ini dari waktu ke waktu dapat meningkatkan kemampuanmu untuk menghadapi berbagai skenario dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 9, Teruslah Menantang Dirimu Sendiri Semakin kamu menantang dirimu sendiri, maka akan semakin cerdas dirimu. Kunci utama untuk melakukan hal ini adalah dengan mendorong dirimu melampaui batas yang telah kamu tetapkan. Cobalah untuk mempelajari keterampilan baru atau mendalami subjek yang tidak kamu ketahui setidaknya selama 30 menit setiap hari. Kamu juga bisa mengembangkan pola pikir yang berbeda dengan membaca buku atau mendengarkan podcast tentang pertumbuhan pribadi. Dengan melakukan hal-hal ini secara teratur, kamu akan terus membangun jalur saraf di otakmu yang akan meningkatkan kapasitasmu untuk belajar. Nomor 10. Lakukan hobi yang produktif. Sangat penting untuk memiliki minat atau ketertarikan lain di luar pekerjaan kita, bahkan jika kamu memiliki karir yang sangat sibuk. Perlu diketahui bahwa hobi bukan hanya sekedar cara untuk mengisi waktu luang, tetapi, itu merupakan sarana kreatif yang dapat meningkatkan fungsi kognitif otak. Baik itu menulis puisi, memainkan alat musik, melukis seni, merajut, atau berkebun memiliki hobi sangatlah penting untuk kesehatan mentalmu dan dapat membantumu mempelajari keterampilan-keterampilan yang akan membuatmu menjadi individu yang lebih berpengetahuan hobi juga dapat berfungsi sebagai media yang bagus untuk bertemu orang-orang yang memiliki minat yang sama denganmu dan membantumu untuk memperluas jaringan sosial nomor 11 bergaul dengan orang-orang yang lebih cerdas darimu perlu diingat bahwa kebiasaan yang satu ini adalah kebiasaan yang sangat penting dan krusial Sangat mudah untuk mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang memiliki sudut pandang atau tingkat kecerdasan yang sama denganmu. Tetapi, jika kamu ingin otakmu berkembang menjadi sesuatu yang lebih hebat dan lebih kompleks, kamu harus belajar dari individu-individu yang dapat mengajarkan hal baru atau menunjukkan cara lain dalam menyelesaikan suatu masalah. Ketika kamu mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang lebih cerdas darimu, mereka akan menantang dan menginspirasimu. Mereka akan membuatmu berpikir kritis tentang keyakinan dan tindakanmu sendiri, yang dapat membantumu untuk menjadi pribadi yang lebih efektif. Nomor 12. Mulailah latihan fisik. Olahraga adalah salah satu kegiatan terbaik untuk kesehatan tubuh dan otakmu dan itulah alasan mengapa kamu harus menjadikan aktivitas fisik sebagai gaya hidupmu. Selain membantu meningkatkan kebugaran dan kualitas hidupmu secara keseluruhan, latihan jasmani membantu melancarkan aliran darah ke otakmu. Jika kamu rutin berolahraga dengan teratur, otakmu akan menghasilkan BDNF atau Brain Drive Neurotrophic Factor, yang membantu mempertajam memori, fokus, konsentrasi, dan daya pahammu. Selain itu, bonus tambahan yang akan kamu dapatkan ketika kamu rajin melakukan aktivitas fisik adalah mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik. Nomor 13 Luangkan Waktu Untuk Menyendiri jika kamu ingin menjadi lebih cerdas, sisihkanlah waktu tenang untuk merenungkan hari-harimu. Orang cerdas belajar dari pengalamannya agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan merefleksikan hari-harimu, kamu dapat mulai melihat pola-pola yang menyebabkanmu memiliki kebiasaan atau perilaku yang tidak sehat. Hal ini akan membantumu untuk menjadi lebih sadar diri dan lebih pertimbangan terhadap cara berpikirmu serta caramu dalam mengambil tindakan. Jadi, itulah 13 kebiasaan sehari-hari yang membuatmu semakin cerdas. Jika kamu ingin menjadi lebih cerdas, cobalah tambahkan kebiasaan-kebiasaan tersebut ke dalam hidupmu dan kalau kamu ternyata sudah melakukan beberapa di antaranya, teruslah mempertahankannya. Ingatlah untuk jangan terlalu keras pada dirimu sendiri jika ada sesuatu yang tidak berjalan seperti yang kamu inginkan. Sebaliknya, teruslah belajar dari kesalahan dan bergerak maju. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini.